Hai Property People, kita sekarang lagi ada di Arumaya Residen. Kita berada di lantai 25 dari apartemen Arumaya Residen. kalian bisa lihat itu ada Sky Olympic Pool yang tempatnya keren banget kalian wajib coba kesini kalau punya duit oh ya kalau punya duit jangan lupa investasi di sini atau the first lo huni the first lo buat hunian buat investasi This is the best place ...in South Jakarta. Eh, Oke? Okay. Tapi, di lantai Sampai. satu, ya, itu udah benar-benar bener-bener... Ya, ...udah terumah hampir, ya, ya, cuman ada tujuh unit. Jadi, siapa cepat dari apa? Iya, bro? Betul sekali. <laughs> Don't forget, jangan lupa, di sini juga ada yang namanya Garden Villa. The lowest low apartment in South Jakarta. Fasilitasnya bisa sharing juga, guys. Jadi kalau kalian beli di Garden Villa juga, kalian bisa nikmati fasilitas di Arumaya Residence. Gitu. Penasaran nggak sih? Lu lihat tuh. Waduh, nah. keren banget. Beneran. Tuh, Akhirnya. kalian bisa ngeliat view-nya tuh. Tuh, view-nya tuh. Sebelah. lu bisa lihat city. Oke, okay guys. Jangan lupa ikuti terus channel kita di Roma21. Selamat pagi Selamat pagi Memang kemarin waktu saya di Ketemu teman-teman rumahnya saya cukup surprise gitu ya Di uh, lores, kemudian konsepnya uh, Ada private lift dan uh, Yang belum pernah saya lihat itu bisa yang Di ground floor itu bisa langsung diakses dari uh, Gardennya dan ini sangat uh, Luar biasa sekali dan Ada cuma 7 unit ya 7 unit dan Uh, ini mungkin satu-satunya saya rasa yang uh, selama ini saya, saya, saya tahu ya jadi uh, perkenalkan dari Roma 21 ini nanti partner untuk penjualan uh, garden villa via agent ya uh, Roma 21 uh, saya bikin uh, sebenarnya lebih ke arah memang uh, untuk saya dedikasikan untuk membantu uh, industri properti uh, terus juga uh, mortgage ya uh, KPR dan juga realtor ya, realtor ini saya tambahkan belakangan karena waktu saya masuk di bisnis uh, broker ini memang banyak hal yang memang harus diimprove gitu. Uh, nama saya Joko Yuwono, uh, saya mungkin uh, lama berkecimpung di properti juga, tapi saya sebagai mortgage banker ya, uh, memberikan pembiayaan untuk KPR-KPR di uh, seluruh Indonesia di salah satu bank gitu dan. Uh, hampir 15 tahun saya uh, membantu pembiayaan mortgage uh, saya lihat proyek ini dahsyat sekali tadinya awalnya uh, sehingga kita bisa berpartner ya Pak Hasan mudah-mudahan tadi kita dengarkan semuanya uh, Lainnya ini kalau kita lihat di tahun lalu ya 2021 itu kalau kita lihat mortgage itu growthnya sudah di 9,7% uh, itu sudah menyamai masa uh, sebelum pandemi dan kita lihat di semester 1 juga Pertumbuhannya juga sudah double digit dan uh, Tadi kelebihannya sekarang uh, developer juga memberikan cara pembayaran-pembayaran yang lebih Lebih fleksibel ya, tadi kita lihat bisa 24 kali ya kalau nggak salah ya SDP-nya uh, juga bisa 0, nah itu uh, uh, dasar sekali dan uh, Catatan saya sebenarnya kalau kita bicara properti itu sebelum 2012 itu properti itu uh, sangat booming ya ini mungkin kalau gen, gen, apa? gen X ya. Gen X itu rata-rata seperti Pak Wibowo mungkin propertinya beli sebelum 2012 itu. Rata-rata <laughs> banyak orang investasi properti dan waktu itu ingat persis uh, kita diketatin ya. KPRnya tidak bisa didodon atau ditarik uh, kalau bangunan belum dibangun. Ya praktis pada saat itu penjualan properti dan KPR ngedrop. Nah sekarang ini sudah tahun 2022 ya. Nah, kalau kita tarik sebenarnya sudah 10 tahun uh, jadi menurut saya ini tahun ini akan ada booming tadi Pak Dibowo juga katakan uh, saatnya ini properti uh, bangkit dan data BI kemarin suruh untuk justru kelas atasnya ini uh, naiknya cukup tajam di kuartal kedua kemarin teman-teman semangat uh, ini harganya masih oke okay. tadi dikasih kesempatan untuk Memanfaatkan ya, kami habis September kan naik ya, pasti harganya ya. Sebelum sebelum September ini, uh, uh, ada diskon tiga persen dan kemudahan bayar Dan tadi fleksibel, uh, saya berharap saya juga bisa support teman-teman semua untuk bisa, uh, penjualannya. Dan menurut saya ini uh, akan menarik sekali, dan harganya juga kalau kita lihat kemarin 43 juta ya, itu masih masih oke okay untuk untuk kelas uh, premium market. Demikian, terima kasih. Selamat pagi.